Abdurrahman Ibn Auf anhu, itu masuk ke pasar Madinah tidak ada bekalnya tidak ada duitnya sama sekali datang ke satu kios cangkul mengatakan boleh nggak saya pinjem ya, dengan jatuh tempo besok saya bayar saya beli sekarang 5 cangkul kata orang itu silahkan diambil dijual di pasar yang sama oleh Abdurrahman R.A kemudian laku dikembalikanlah uang dibayar sebulan kemudian Abdurrahman sudah punya kios asal anda punya satu modal yang penting kejujuran dalam bisnis itu sukses jujur. Itu saja kata kuncinya. Kalau jujur insya Allah amanah Allah berkah itu. Kalau dua orang saling transaksi pembeli dan penjual. Dua-duanya jujur. Maka Allah pasti berkahi transaksinya. Yang beli barang berkah dipakainya lama, enak gitu kan. Yang terima duit juga berkah. Bisa beli barang lagi laku lagi. Memang begitu. Dan kalau salah satunya sudah niat berkhianat. Maka Allah SWT angkat berkahnya.